Pada dua jenis tanaman, yaitu kangkung dengan menggunakan sistem hidroponik, yaitu sistem rig, di mana yang dibutuhkan yaitu tiga nutrisi. Yang pertama yaitu dari pupuk NPK dan KCl, yang kedua yaitu yang diuji, yaitu pembandingnya, yaitu nutrisi. jadi abimik kemudian yang ketiga yaitu nutrisi hasil fermentasi pupuk kandang dan beberapa kompos bahan kompos kemudian alat-alat yang dibutuhkan <tuh> kain handuk bekas yang nanti dijadikan sebagai media untuk sistem DIV kemudian alat ukur yaitu PH meter dan PPM meter untuk menguji kepekatan dari masing-masing nutrisi kemudian yang kita butuhkan lagi yaitu botol bekas air mineral tiga dua yang kita potong menjadi dua kemudian kita uh, jadikan sebagai alat untuk menanam kangkung baik, uh, untuk berikutnya dari masing-masing nutrisi ini kita cairkan yang sebelumnya sudah e, saya cairkan menjadi nutrisi cair ini adalah abemis kemudian yang kedua ini adalah nutrisi dari fermentasi dan yang ketiga ini adalah nutrisi dari pupuk anorganik yaitu NPK dan KCL kita coba kita tes menggunakan eh, alat tes yaitu PH meter. yang pertama yang kita tes yaitu pupuk abemik di mana kita dapatkan untuk ABMIC ini PH nya yaitu 6,8 kemudian kepekatannya 1100 PPM. Kemudian yang kedua yaitu nutrisi dari fermentasi pH-nya yaitu 6,4. 6,39. untuk BBM-nya yaitu 616, 617. Jadi biasanya untuk fermentasi itu BBM-nya paling kecil. kemudian yang ketiga yaitu untuk pupuan organik yang kita cairkan pbh-nya mencapai 6,65 pbh-nya untuk pbm-nya yaitu 1960 ppm jadi pH-nya tadi yaitu 6,65 baik, langkah berikutnya yaitu kita labeli masing-masing dari tempat untuk menanam ya tidak lupa yang pertama ini adalah untuk nutrisi hidroponik AB mix kemudian yang kedua ini adalah untuk fermentasi kemudian yang ketiga yaitu untuk NPK bukuan organik. Berikutnya kita pasang untuk lidnya. Untuk menghemat biaya, kita tidak menggunakan kain kanvas panel, tetapi kita cukup menggunakan handuk bekas. Dan ini sudah cukup untuk sebagai media untuk mengalir air nutrisi dari bawah kemudian kita berikan untuk media tanamnya itu adalah skam skam bakar kita masukkan di lubang bawah, ini akan kita berikan bakar Sekian. Nah, kemudian, kita isikan dari masing-masing nutrisi ke dalam media yang sudah diakui label tadi, yang pertama yaitu APMI. Bulan ini produksi dari komunitas hidroponik Mataraman, yaitu hidroponik komunitas hidroponik yang ada di Ponorogo. Oke, ini. Kita isikan kira-kira tidak sampai eh, mengenangi, tapi untuk sumbu atau sistem wiktinya, sumbu wiktinya ini menyentuh pada nutrisi dan NPK. yaitu fermentasi. Kemudian kita ambil bibit kangkung yang sudah disemai. Ini umurnya kira-kira satu minggu. Kita ambil masing-masing untuk Media tanam atau nutrisi yang berbeda itu adalah lima, titik saja. kita berikan nutrisi kita siramkan dari atas biar nutrisi cepat siberapa boleh tanaman kita aja di sini untuk medianya sama, jenis tanaman sama, tapi yang berbeda yaitu nutrisinya. Nah, harapannya harapan kita nanti kita akan mendapatkan hasil nutrisi mana yang paling bagus untuk tanaman kangkung. Hasil berikutnya bisa kita lihat setelah 5 sampai 10 hari. Sekian dari saya nah kita tunggu untuk tanaman eh, hasil dari eh, pertumbuhan tanaman dari tiga nutrisi ini lima hari ke depan sampai ketemu lagi.